Hai what's up guys, balik lagi di channel kita Cetatan Kaki masih bersama Fanny Hapdan, Ghost creep. Seperti ini, iya. Kenapa pakaian kita seperti alay-alay gini? Gak alay sih. Ini, gal. Ini casual akibat terlalu lama di rumah. Iya, <tuk> kita bingung, mau <bang>, pakai baju <tuk> apa? <tuk> <tuk> kita tidak tidak ada hiburan lagi di rumah, Pak. Tapi kenapa mejanya sepi nih, Pak? Iya, yeah. oh, ini ada air, Oh, ini sponsor apa? Gimana? ya ini kita kelupas saja mereknya. <tuk> oh ya. karena dia tidak sponsor kita, <tuk> Pak. Ya, bener. Yeah. Oke, okay. dan kita udah masuk di... Minggu, minggu, minggu ke <laughs> berapa? Ini minggu ke-4. baru nggak keberapa. tahu saya kerja soalnya Pak, oh, saya nggak iya? isi libur. Kalau nggak hmm. salah minggu ketiga sih, satu bulan sih kayaknya minggu atau minggu ketiga ya. A -a. Wih, ini nggak selesai-selesai gitu nih. Apanya? Virusnya ini Pak, pandemi ini ya. Pandemi ini. Iya, juga. bagi kalian semua segala perekonomian ini lumpuh, Pak. Iya, Pak. Saya beli nasi kemarin kan. Oke. Okay. Itu dagang uh, jualannya itu enggak ngomong dia enggak ngomong sih kan bu beli nasi gitu eh gede ini bukan dagang nasi terus dagang bakso gitu lanjung gitu <tuk> <Disasal>. <tuk> <tuk> dan kita ini udah episode ke 8 ya eh mungkin kalau kalian ngli uh, nonton episode kemarin episode sebelumnya kita membahas apa pak kita membahas tentang Toxic Relationship ya yang uh. episode kedua. <laughs> Tapi bentar dulu Pak. Ini as aspeknya mana Pak? gak tahu. Brad. Ah, oke, okay, thank you. <laughs> thank you ya. Nanti di sini mukanya jelek. <laughs> Dan ke di episode sebelumnya ya, uh -huh. kita itu menjawab Q&A dari teman-teman yang Bener. menanyakan masalah hubungan mereka. Uh -huh. Ya Iya kan? Yo eh. Dan kali ini kita nggak open panel lagi kita Boston gitu menjawab Boston pertanyaan banget. kalian seputar toxic, toxic relationship kalian yang sangat complicated, complicated banget dan kami tuh jadi terbawa ke mimpi, Pak. Iya, Pak. Saya tuh apa, pak? bermimpi ketemu dia waktu <laughs> <laughs> <laughs> Saking rumitnya pertanyaannya kan, iya, dia, itu kan? Yeah, Nanya dia itu kan banyak dia nah, kan. Gila gila. Ya. Ternyata ketika kita apa mendapat pertanyaan pertanyaan seperti kemarin tuh ya, Hah? kita dibukakan mata, ternyata hubungan di luar sana tuh banyak yang aneh, pak Aneh banget. Aneh aneh, aneh gitu loh. Kira ini hubungan saya aja yang aneh. <laughs> <laughs> ternyata banyak di banyak. muka bumi ini dua miliar <laughs> orang itu aneh <laughs> punya permasalahan hubungan yang sangat sangat unik. Iya. Dan tapi kami sudah pensiun menjadi pakar dan dokter sekarang, oke? Okay. Setelah capek mendiagnosa gitu kan? Memberikan konsultasi-konsultasi yang rumit, Bukan, sekarang iya. kita hapus itu semua Kita kemarin ada terdepan untuk, iya. untuk melawan permasalahan hubungan A -a. <laughs> Terus <laughs> sekarang kita berpindah profesi Kita sekarang akan ingin membahas Tentang apakah sekolah penting buat masa depan A -a. Ini kok kenapa saya pakai, pakai kaca malah buruk malah, malah ngeblur pak. In <reminds> ini ini kaca apa nih? saya giniin aja. aksesoris ya? aja ya. aksesoris. kita ini nih. kenapa saya buka baju? biar ditauin saya nggak punya bulu dada pak. kayak kayak pamungkas tuh ya. dan kenapa? kenapa kita mau pengen membahas masalah ini karena kita banyak mendengar keluh kesah teman-teman ya, yang yang masih bingung gitu kenapa sekolahnya tuh tidak menentukan masa depan benar benar dia gitu. tuh capek udah SD enam tahun yeah. SMP tiga yeah. tahun SMA tiga tahun, tahun. tetap jadi pengangguran <laughs> kan? ini kan kenapa yeah. apakah gedung sekolahnya yang nah. tidak mampu atau pokoknya apa pak? kita akan bahas iya yeah. kita bahas kita akan bahas yeah. uh, dan poin pertama itu banyak yang yang menanyakan apa uh, pak kenapa teman-teman yang di luar sana itu bekerjanya tuh tidak sesuai jurusan kuliahnya atau jurusan pas dia sekolah gitu Anda menyinggung saya Pak, bukan, Pak. <laughs> ini adalah kelukasa, ini bukan ini adalah kelukasa banyak ha -ha. orang Pak. Oh, oh iya iya, iya benar-benar juga gitu. banyak teman saya juga gitu dia tuh jurusan hukum tapi yeah. kerjanya di pariwisata gitu yeah, contohnya jurusan kan. hukum, malah jualan kopi ah, gitu. lah teman kita juga kan iya yeah. ada yang Ya seperti itu dan mungkin anda juga mungkin anda lagi sekolah ya lagi kuliah uh -huh. dengan jurusan yang mungkin karena paksaan orang paksaan tua. orang tua pasti itu salah tuh bener pak itu menurut saya ya iya, pak. itu sih tidak berujung pada kesalahan kita sendiri ataupun kesalahan orang tua mm -hmm. melainkan pada faktor ekonomi pak ekonomi iya oh, ekonomi yang mempengaruhi ya. ini saya kan udah gini nih, kayak peci peci ini tau ini topi loh sebenarnya kan <laughs> ini sudut pandang aja lebih gitu lebih orang gila sih <laughs> <man>. <laughs> karena kemarin saya kan sakit sekarang meregenerasi tubuh saya ya, ya, supaya kelihatan nggak sakit iya ya. benar. kita harus happy rutinitas yang biasa itu harus ditinggalkan pak bener-bener tapi kembali ke topik tadi iya pak, gimana? Uh, itu sih tidak faktor kesalahan-kesalahan yang dari orang tua ataupun diri kita sendiri oke tapi, tapi itu tergolong kepada ekonomi atau perekonomian dia sendiri. Oke. Okay. Contoh, dia mampu menyekolahkan anaknya. Iya. Yeah. Walaupun tidak fashionnya dia. Oh iya yeah, ya. Yeah. Kak teman saya banyak. Kalau anda nonton teman saya yang jurusan dokter, okay. <laughs> namanya itu duduk <laughs> Itu paksaan anda. <laughs> anda ngerokok. <laughs> oh dipaksa dia. Enggak sih paksaan. M mungkin uh, dilihat dari faktor ekonomi keluarganya, yeah. dia mampu. Oh mampu. Heeh. Uh -uh. masalah otak itu nomor sekian nomor sekian guys. kayak saya ini style <laughs> nomor satu yeah. konten nomor terakhir <laughs> gitu lah yang paling oh, yeah. jalan mm. jalan kalau nggak sanggup nanti motivasi lagi kalau memang nggak sanggup ya DO gitu yeah. selesai tapi mungkin di pikiran mm. orang tuanya mungkin gini anakku tuh aku yang paling ngerti anakku gitu yeah, dia yeah, yang yeah. tahu masa depan anaknya yang bagus tuh kayak gimana uh -uh. makanya orang tuanya tuh menyarankan sekolah di salah satu perguruan tersebut oke oke oke iya gak sih iya ya, benar tapi Masalahnya, tapi nggak salah juga iya memang dia yang membesarkan iya gitu. dia yang tau kan A -a -a. Dia yang tapi um, apakah orang tua kita egois? Uh, kalau dibilang egois nggak enggak ya terus tapi kalau kita sudah bertecimpung di lingkungan yang kayak tidak terlalu berhubung dengan orang tua kayak A -a -a. circle kita tuh orang-orang yang independen dulu gitu. Okay. Pasti kita memiliki itu egois Iya enggak? Ah uh, uh, Benar, benar Tapi kalau, oh. ya, kalau kita lingkungannya dengan orang-orang yang sangat uh, bergantung sama orang tua Pasti yeah. itu ya bagus Oke, oke okay, okay, okay. okay. ya, Benar, benar, benar, ya. benar Tapi ya, kalau memang seperti itu keadaan kita sekarang yeah. Apapun, apapun uh, pilihan kita itu diatur orang tua Lebih baik kita stop dari sekarang Kita kasih tahu orang tua kita Iya, yeah, yeah, benar uh, Contoh saya pengen banget kuliah seni nah ini contoh ya ini bukan, contoh, bukan contoh. kejadian <laughs> <laughs> ini bukan kejadian Jadi, ini contoh contoh aja ya uh, saya pengen banget kuliah seni kuliah seni okay. tapi nggak dikasih sama orang tua okay. ataupun okay. saya pengen banget kuliah jurusan um, bar Barber gitu umpama yeah, yang amut. yang enggak yang nggak micing di dunia sekarang gitu modelnya tapi yeah, yeah. tapi sekarang banyak gitu apa ya Ya, industri -nya industrinya besar, gitu. besar. Maksudnya mindset orang tua kita pasti jangan Anda harus di dokter, guru atau perawat atau ya, bidang. Ya, gitu ya, aja, ya. Itu aja, itu-itu aja kan. Terus yang tadi tukang cukur siapa? Benar ya, kan? Bener -bener. Terus yang tadi koki siapa? Kenapa enggak uh, kuliah koki aja? Ya memang oh, ya, itu dipandang sebelah mata kayak saya. Uh -huh. Saya kul kuliah jurusan perpus loh. Iya, uh -huh. Kan lain daripada yang lain. Oh iya, Anda ya, kok curhat ya? Ya, maksudnya karena kita dibebani oleh <laughs> <laughs> karena kita dibebani oleh pikiran orang tua. bener benar kan? Mm -hmm. Jadinya kita nggak bisa berbuat apa, tapi kita setuju juga dengan orang tua kita, Pak. Oh iya, bener uh, uh, apa, apa? Berpikir eh uh, iya juga sih orang tua kita hmm. gitu kan. Hmm. Kayak ini pasti, pasti ya memang pasti, hmm. tapi eh uh, 10 atau 20 tahun ke depan apakah matching lagi gitu loh. Ya, itu dah yang uh. sulit. soalnya pemikiran orang tua Pemikiran orang tua tuh pikirannya di masa lalu, Pak. Benar, benar. Contohnya ini. Dulu kita dilarang untuk main game. Iya. Dan sekarang, main game itu bisa menghasilkan banyak uang. Uh, banyak uang banyak uh -uh. Dan orang tua yang punya pemikiran masa depan, yaitu masa sekarang itu, uh -uh. itu sekarang malah menyuruh anak-anaknya untuk main game. Benar. Nah, itu, itulah perbedaan pemikiran orang tua masa lalu sama zaman sekarang. Zaman sekarang, ya? itulah aksi maksud apa? itulah fakta yang sebenarnya Fakanya kan sebenarnya yang ada di lapangan hari saya ini. inget sekali dulu ketika SD habis pulang sekolah yeah. saya langsung buka baju tidak makan pak makan. langsung ke rental PS <tut 762> tapi nilai saya tetap bagus bagus karena nyontek <tutfred> <selective> <test2> <tutuhan> <tutuhan> pokoknya anda harus survive diri sendiri biarpun anda main game kayak saya dulu main game, main <tut interface> iya, PS iya, iya. saya tuh paling suka uh, Mas Wante tau, mas, ya, mas, Wante, mas, mas Wante Tete tuh sampai tamat saya, walaupun tamatnya itu minta memori teman. memori itu ya yang penting kita, oh my god gue bang anjir <laughs> <laughs> tapi saya main PS juga bisa gitu hmm. tapi orang tua saya gak tahu, gitu pak Ya ya. iya kamu ini main PS melulu gitu kan padahal bener <laughs> <laughs> <laughs> pokoknya yeah. tapi iya realitanya sekarang gimana gitu loh iya nggak? iya iya gamers menjanjikan, menjanjikan banyak uang. Banyak uang, turnamennya ada di mana-mana. Daripada adakah turnamen PNS suntik, contoh perawat <laughs> ya kan. Ayo mengadakan turnamen saling suntik menyuntik. Enggak ada, Enggak ada, bro ada, gak ada, gak ada. Apakah pendidikan itu kita hapus menjadi hmm. hobi? Iya, atau gimana, Pak? Ya, mungkin apa ya? Biar nggak jadi profesi lagi gitu loh. Nggak bisa sih, Pak. Soalnya Orang tua tuh seharusnya sejala dengan pemikiran anaknya gitu. a, a, ngerti Iya, tapi yang pengen aku bahas ini tapi bukan itu, Pak Apa, Pak? Yaitu kenapa banyak faktor anak-anak yang uh, dulu kuliahnya jurusan A, a, -a. tapi kerja sekarang jurusan B gitu Oh gitu Itu Kenapa faktornya seperti itu gitu Mungkin, Mungkin uh, lingkungan ya sih? Antara lingkungan atau peluang Oh iya, iya. kerja Uh -huh. dari profesi itu nggak ada Pak mungkin, uh -huh. mungkin sih kan? nggak tahu ya. saya uh -huh. tapi bener juga gitu kayak saya pak. <laughs> tapi banyak juga yang apa namanya eh uh, dia belum siap untuk masuk industri pak. Oke okay. dan apa saingannya terlalu banyak ya itu juga dan dia ya itu dah Makanya uh -huh. dia belum siap untuk masuk industri dan kebanyakan mereka yang tidak sesuai dengan jurusannya tuh Uh, terpengaruh dengan teman, Oke, oh, oke, okay, enggak okay. begitu gini sih, teman. Pak, kita tuh kan saling gengsi dengan teman. Iya, kita harus lebih dari teman. Ah, ah, ngerti-ngerti kan? Enggak, hmm. maksudnya kayaknya sih ini ada atau tidak adanya peluang pekerjaan yang seperti dia, atau saingannya terlalu banyak. Oke, okay, okay. contoh kayak saya kan, kayak saya kan. <laughs> Ya kayak ke <laughs> anda. Saya kan jurusan perpustakaan. Saya udah melamar loh pak. Di ada perpustakaan ini daerah. Based on Story Iya. Oh iya. Real Story ya. Real ini. Real, real, real. Uh, ada perpustakaan daerah gitu. Saya, saya padahal jurusan perpus. Karena kenapa saya berani melamar di sana? Saya kan sudah sudah mempunyai surat keterangan hmm. dan semualah ya. Hmm. Di sana saya survei tidak tidak, tidak, tidak banyak. Sumber daya manusianya itu tidak tamatan perpustakaan. Oh, malah berbeda. Ya? Malah berbeda. Saya ngerti, zaman sekarang itu kan orang dalam. Oke. Okay. Ya kan. Orang dalam. <laughs> saya juga udah punya orang dalam, tapi nggak bisa pak. Mungkin karena ya kurang uangnya. Kurang. Tolong mungkin. menolong <laughs> Kurang berhubungan saudara. Iya, yeah, gitu. Saudaranya kejauhan. Mm -mm. <laughs> Pokoknya, ya memang padahal sedikit loh. Kok yeah. saya wih, justru. Saya membayangkan ya ketika saya tamat kuliah, mm -hmm. saya tuh menjadi anak emas loh di... di, di, di daerah saya, Uy, saya, ya, saya sendiri nih jurusan perpus, oh, iya, iya. tahu-tahunya pak, <laughs> nggak diterima. untung saya, mempunyai keahlian lebih di bidang lain. Oh iya. Jadinya kerja, bidang... <laughs> bener-bener sih, bener sih. Itu. Berarti uh, kesimpulannya itu kenapa banyak yang nggak sesuai dengan jurusannya? Hah? Itu karena uh, industrinya ya enggak ada ya? Ah uh, iya oh, benar. Okay, okay. Industrinya yang nggak ada. Masuk apa Dan yang kedua adalah ini banyak, ini apa jargon yang banyak di dikeluarkan oleh kata-kata ini dikeluarkan sama anak-anak yang masih ini masih anak kemarin sore gitu gimana gimana kebanyakan orang sukses gitu ya ha? itu kebanyakan akademi-nya jelek kamu se sependapat gak sih dengan kata-kata ini Mungkin kebanyakan bahkan, kebanyakan sih. mereka bercemin kepada kayak Mark Zuckerberg ya pendiri ah ya, uh. Bob Sadino mereka kan akademi-nya jelek ya ya benar-benar tapi ini juga menjadi bumerang pak bumerang bagi yang sudah sudah kuliah seperti sekarang ya, ya oh, eh. anjir gitu kan iya kenapa juga kuliah gitu <g influencer> ya ini kesalahan eh kesalahan kurikulum kampus mm -hmm. atau memang garis tangannya jelek itu ya, yang kuliah itu umum, karena Tuhan tuh adil Pak maksudnya gini yang kuliah mm -hmm. ya enggak mm -hmm. yang kuliah itu pasti banyak uang Oke okay, oke. Okay. dia ya, enggak dia udah dikasih banyak uang bisa kuliah oke okay bangga okay, okay. membahagiakan orang tua dan yang enggak punya uang itu tahu-tahu Tuhan tuh adil ngasih dia rezeki yang banyak kayaknya sih <laughs> tapi ya, gimana faktor lain pasti ada ini pak dan yang enggak diketahui sama anak-anak yang punya pikiran seperti itu uh -huh. kita ambil contoh Marjukan berkali-kali yeah, yeah, yeah. dia itu kan akademiknya jelek gara-gara dia DU DU kan? Enggak DU sih pak. Iya, uh, akan... mengunturkan diri. Kenapa tuh? Ya? Menguntur diri. Ya kayak. Ya dan hmm. maksudnya bukan berarti akan berakhir jelek tuh. Terus dia nggak sekolah kan? iya kan. Yeah, yeah. Kemungkinan besar masukan ber. Kalau dia nggak sekolah, dia nggak bakal kenal IT dan nggak bakal bisa membuat Facebook segede ini Oh, kan? oh iya tahu. Kar tapi bapaknya itu pinter pak. Tahu saya biografi. Bapaknya, ah, bapaknya oh. tuh kayaknya uh, kalau nggak salah ya. Hmm. Bapaknya tuh kayak pinter coding gitu deh komputer okay. programmer. Ah bapak. programmer bapaknya. Makanya mungkin dia waktu kecil terus main komputer, main komputer gitu kan. Dan di Harvard dia diterima okay. juga kan padahal dia udah direkrut sama uh, Microsoft dulu pas ma pas di kuliah tapi maksunkerbek tuh nggak mau dia. Okay dia terus melanjutkan terus di Harpat, menemukanlah dia apa namanya chat fitur chat tuh pertamanya buat keluarganya karena yeah. keluarganya tuh, tuh kan udah melek teknologi yeah. kalau gak salah nih ya mak dan dia tuh juga buta warna mm -hmm. mak kan buta warna gitu kenapa facebook warna biru itu tahu gak ceritanya kan kenapa pak? karena dia tuh gak bisa membedakan mm -hmm. antara merah, hijau, mm -hmm. fuck everything yang colorful itu gak bisa dia makanya biru oh gitu ah ceritanya gitu jadi dan ya kayaknya maksudnya begini: udah tahu gimana, uh, ini jalan saya, coy. Selesai dah, saya kuliah. Buat apa juga kuliah? Itu dia mempunyai perusahaan sendiri. Iya, yeah. ya tapi kita kan maksudnya ya sependapat lah dengan Markiborne. Iya, uh -huh. kan? maksudnya ya dia kan pinter gitu loh. Iya, yeah. terus kalian yang punya pikiran kayak gitu kan belum tentu punya pikiran yang sejenius Markiborne. Uh, kan? Iya, iya, iya, tapi jenius agak melenceng dikit. Gimana, gimana ngomongnya? Apa? anti mainstream gitu anti disiplin, oh, anti -disiplin. <laughs> ya harusnya dia harus tamat kuliah tapi enggak tamat kuliah gitu gimana tuh ya apa ya mungkin dia tahu masa depannya sendiri ya kan? oke okay. <laughs> ya, indigo sih. dan yang aku masalahin itu banyak anak-anak seperti ini tuh malah uh, menghindari ini akademik jadi kayak dia seolah buat apa kuliah gitu kan uh -uh. kalau nanti nanti mereka sama aja itu sama-sama mencari pekerjaan. Yeah. Mending saya dari sekarang membuat usaha, nanti merekrut orang-orang yang lulus dari kuliah. Bener. Tapi itu juga salah, Pak. Kenapa salah? Soalnya, menurut ya, di perkuliahan itu kita di, diajarkan untuk sosial. Uh -huh. Uh -huh. Jadi kita terus ketemu orang ke kampus, dia punya pemikiran berbeda. Oke. Okay. itu nggak bakal didapat tim sama orang yang nggak kuliah benar ya, iya kita iya. bisa menciptakan channel menciptakan circle yang bagus itu dari teman-teman kuliah ataupun teman-teman sekolah gitu loh mm -hmm. dan itu yang enggak didapat tidak dapetin kenapa melepotan anjing tidak dapetin nggak ya, didapetin sama anaknya -anak yang nggak kuliah oh. tapi kalau ngomong Bob Sardino gimana Bob Shandido itu kan Uh, dia cuma lulus SD. Itu saya mengikuti biografinya. Itu oh, saya iya. bukunya ada loh, pak. Anda, Anjir. Anda, nggak pernah baca buku. <laughs> <laughs> Gini. Cuma, cuma, Gini, Bob Sadinut. <laughs> saya juga nggak ngerti. Apakah karena dia duluan hidup dari kita, oh. gitu kan? Makanya, kau uh, tahu nggak gimana biografinya dia sampai sukses sekarang tuh? Iya, yeah. tolong di ceritain untuk kalian-kalian buat kalian yang nggak yeah. tahu gitu makanya yeah. baca bukunya <laughs> <laughs> gini kita kan capek sekarang cerita ini Enggak, <laughs> <laughs> intinya aja gimana kenapa gini tadi pas keluar SD itu gimana? dia dulu uh, dapat kerja di kalau nggak salah di perkapalan Belanda dulu nih uh, dalam ke kondisi perang oh, masih perang, masih perang gitu. uh, dia kan waktu remaja gitu dia tuh apa namanya kerja di kapal pesiar kayak gitu kan yeah. jadinya dia tuh aktif berbahasa pasif ya, pasif berbahasa Belanda, bahasa Inggris itu bisa dia dan pulang dari uh, kapal pesiar, dia banyak, banyak bawa uang pak. oh berarti dia punya modal punya gitu? modal gitu oh dia berarti ternyata punya modal punya modal oke okay. dan sepulang itu, dan di sekitaran circle di Jakarta mm -hmm. dulu kan nggak ada yang bisa bahasa India gitu dan <laughs> dia tuh uh, apa ya, apa, Pak? perjalanan hidupnya tuh beruntung, kok oh, beruntung bisa mendapatkan pelajaran di kapal, oke, okay. seperti bahasa, kayak okay. gitu kan, gimana okay. kondisi orang Barat tuh gimana, gitu yeah, kan tahu yeah, jadinya yeah. dia. Uh. Nah sepulang dari dari kapal dia tuh membuka bisnis dengan temannya maksud temannya yang ngis, uh, memberikan bibit bibit ayam kalau nggak salah nih ya hmm. kalau kalau anu koreksi di bawah komentar nanti <laughs> komentar aja kalau <gak> apa <laughs> dan dia tuh Kita diberi ber, bersaling apa memberi saling memberi ya. informasi dan di kebanyakan dulu Indonesia itu nggak ada namanya ayam breeder oh belum ada belum ada nah, itu ada ayam ayam ayam kampung, kampung biasa ayam horn gitu pokoknya nah, ayam ayam lokal tapi udah ada ayam kampus ya <laughs> UI ada <laughs> yeah. kan udah gitu dia ternaklah dia aja sendiri yang punya gitu kan Oke okay, lainnya nggak iya. ada gitu Demankan. karena dia juga pasti berbahasa Belanda Inggris surat kabar dulu kan dari bahasa Belanda Iya yeah, yeah. uh, buku-buku dulu juga dari bahasa Belanda dia tuh mempelajari peternakan dari sana Pak Oke okay. yang dimana temen teman-temen yang lainnya kan nggak bisa bahasa Belanda Iya yeah, benar-benar. Nah, dari sana dia jualanlah telur Lorsi si oh. ayam builer, kan lebih gede nih daripada ayam kampung, iya, ayam iya. kampung kan putih, kecil, kalau okay, okay, okay. builer tuh gede dia merah kan uh, terus dia jual, orang Indonesia nggak ada yang beli pak, ayam apa? apa ini gitu dia, oh gitu, ini apa ini nggak gini nggak gini nggak gini, nah itu sempat anjlok juga dia, pernah ada titik gagal, kan? nah gagal, dan dia mempunyai, terus baca buku dia kayaknya di majalah Dapatlah kalau orang luar negeri itu suka dengan anggrek. Anggrek, bunga anggrek. Bunga anggrek, okay. Nah dia memarketing lah tuh pak. Mm -hmm. uh, telurnya itu dikasih pita dan isi anggrek. Oke. Okay. Oke. Okay? Okay. Tapi dia pasarnya itu nggak orang lokal. Mungkin ya pelajaran-pelajaran seperti itu seharusnya yang harus dipelajari gitu. ah. Uh -uh. Ya kan kalau disiplin kan bisa dipelajari kan ya? Enggak tahu. Bukan enggak, <laughs> bu itu kebiasaan sih, tapi bisa dipelajari, Pak. Iya, soalnya pekerjaan YouTuber tuh enggak segampang yang dia mereka kira gitu loh. Iya, benar. Mereka kira YouTuber ngomong-ngomong seset -se, dapet uang banyak. Enggak. Selebgram cuma moto produk dapat uang banyak. Gak segampang itu, bukan, itu uh, gitu perjuangan itu. mereka yang seharusnya diikuti gitu. benar benar ya nggak sih nggak pantang menyerah selalu mengupload konten setiap iya, hari dihujat juga dihujat kan dan itu itu pelajaran yang sangat ini pak tinggi gimana caranya kita menyikapi orang yang menghit kita tuh sewaktu-waktu gitu Ini uh -uh. itu pelajaran yang nggak mungkin nggak bisa dipelajari di kampus dan kembali lagi sih pak kenapa anda seperti itu Pak? ini biar serem banget <laughs> biar kelihatan saya pakai kemeja Pak. iya gimana Pak? <laughs> iya Di, gitu aja Pak, maksudnya kreatif itu memangnya enggak seperti kampus kalau kita bedah hmm. secara mendalam ya Ya, yeah, yeah, yeah. ini apa, dunia kreatif yeah. itu memang kelihatannya simple yeah, iya gitu benar kan. santuy gitu, tapi anjir kalian harus disiplin membuat konten hmm. membuat hasil karya gitu kan iya yeah, dan memikirkan apa yang bisa membuat anda lebih lebih terlihat daripada uh, uh, yang benar, lain kan? ya iya, iya. dan kayak marketing juga harus dipelajari sih pak ya pelajari banget pak karena ya. marketing sekarang ini sudah belok arah ke dunia digital nggak lagi seperti dulu sales ya. masuk ke rumah-rumah enggak -rumah. itu nggak oh. udah nggak gini iya nggak nggak ini nggak relate ya enggak relate. makanya ya dari segi kreativitas hmm. apapun kreativitas anda itu sekaligus Anda memarketinginnya mem mem mem marketinginnya gimana ya, kan? itu deh dan kebaikan youtuber juga ini ya, apa namanya mempunyai kecerdasan uh, intelektual Iya seperti kita berdua ini kan Wow Wow kenapa view kita 100-100 <laughs> <laughs> ya biasa pemula Pak pemula kita ya. kalau di imajinirkan, yeah. imajinasikan, chandra leo, ayo yeah. itu terkenal, PewDiePie gitu yeah. kan, dengan kita PewDiePie itu udah bisa lari, pak. Oh ya, yeah. kita masih, kita masih embrio, <laughs> masih yang lahir kita pak. <laughs> masih, uh, gitu, masih. foto sperma itu, <laughs> taugi, Tau si. ini kayak gini tuh, kata, <laughs> kenapa kata, cebong, cebong, cebong dan apa ya Gus ya, apa? yang bisa di lagi tentang tentang kenapa banyak orang, anak-anak sekarang tuh lebih memilih masa depannya tuh seperti itu ya gimana ya saya bilang Pak ya, ini udah kenyataannya begini yeah. dia udah lihat guru mungkin, eh, gak mau aja jadi guru, kok gak mau ya nanti aku dipukulin sama siswa gitu Iya ya. kalau mau jadi dokter, ya eh, gak mau ah, ya dokter kenapa nanti saya mati kenapa mati kena virus Corona <luôn> ya mungkin Kenapa? ya pokoknya soalnya aku melihat gini kayak sekarang uh, yang masuk fakultas pertanian ya itu kayak kurang gitu guys kurang apanya Pak kayak interestnya tuh kurang gitu loh maksudnya gimana ini interestnya kurang ya mungkin minatnya untuk eh, masuk ke pertanian gitu mungkin apa kayak kurang kurang keren mungkin ya dikira ya oh iya ya gitu gitu juga mas padahal kalau kita melihat industrinya semakin orang nggak mencari itu kalau kita berani mencari itu nah, itu apa? berarti kita berhasil untuk memanfaatkan peluang itu benar kan? kayak saya nih contohnya iya bener kan satu <laughs> bener-bener tapi nah ini juga berhubungan pak jurusan apa yang anda cari itu berpengaruh terhadap style dan cewek ke cewek eh contoh gak asmara iya contoh, saya jurusan perpus gak ada yang lihat Pak di kampus, ngentot oh iya, di Patang, biarpun saya ya. keren bawa pak bawa bmw gak ada yang eh, jurusan apa perpus. kok kamu cari jurusan itu, kok gak cari dokter gitu Pak? iya iya wah anjing, ya. Bapak, saya dokter Pak dokter spesialis paru-paru ginjal hati oh, iya. ikan oh, itu lebih ke masakan Padang Pak <laughs> pokoknya gimana ya? yang bener-bener itu Pak bener kan? eh uh, enggak, oh, saya, saya, saya sendiri loh di kampus itu minder gitu minder baru, ya anda ya? baru jurusan perpus iya eh, apa itu gampang palingan gitu, padahal hmm. ih kalian gak tahu semua ya apa pak? nanti tunggu aja bukaan besar-besaran perpustakaan pasti ada pak nah itu anda juga Jurusan pertanian, jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati, nanti Anda akan jaya di masanya. Nah, tapi masa itu kapan? Kaden, enggak tahu. Tak, enggak tahu. Kapan, tahu kapan? Cok, <laughs> tapi kalau mereka bisa marketing secara, secara profesional, ya? secara halus, dan dia mengerti kondisi, mungkin dia bisa sukses juga. Benar, iya enggak sih? Makanya, ini Gojek. Kenapa Gojek itu semakin gede? Uh -huh. soalnya Gojek tuh melihat uh, peluang pak dulu kan uh, Gojek ya eh, apa namanya pangkalan Ojek itu uh -huh. kan dipandang sebelah mata ya ya bener-bener ya, bener. dan dan setelah adanya Gojek yang melihat melihat apa namanya memarketing brandnya itu secara melihat kondisi yeah. itu semakin menguatkan brand itu iya <laughs> yeah. Gitu kan, sih banget. <laughs> anda bagus sih, ini pemirsa kita. Iya. Yeah. Anda sudah kan gimana Anda jelasin lah kata-kata saya itu jelas? <laughs> ini sangat rumik dari tadi, Pak. Kenapa saya resah banget? Iya, gitu. yeah, gimana? Gimana? dong. gimana Mungkin karena adanya orang yang berkreativitas tinggi seperti Nadim Makarim. Makarim. Uh, ya, dia melihat ojek itu eh ini rendah gitu kan. Pasti iya, dia memandang rendah gitu. Padahal tetapi banyak yang nyari asli, banyak yang nyari aslinya, aslinya. Itu sangat membantu transportasi kita gitu iya, kan. Iya, membantu apa namanya? keperluan orang lain. Iya, dan sekarang dia mengangkat ojek-ojek itu. itu. Iya, dengan cara marketing yang zaman sekarang iya, yaitu harus vintage 4.0. Iya, vintage 4.0. Iya, iya, ya, benar. Itu di, vintage 4.0 itu artinya Uh, apapun yang zaman dulu, vintage kan zaman dulu. Ya, <laughs> <pak>. <laughs> Bukan? <laughs> enggak gitu. Maksudnya gini pak. Ah, gimana? Gimana? Mananjre? Jadi vintage one point o itu barter. Four point Iya. One dulunya yeah. itu kan barter. Yeah. Dan sekarang tuh kayak penjualan, apapun tuh bisa lewat HP. Oke. Okay. Lah itulah dimanfaatkan sama Gojek zaman sekarang. Mobile. Maksudnya. Mobile. Oh, dan ianya. transaksi keuangan, transaksi. Uh, transaksi dulu pangkalan ojek kalau apa namanya yang nari ojek itu mereka menge negosiasi ya, uh -huh. negosiasi harga kan lewat secara lisan ya yeah, lisan. secara ketemu dulu ini berapa oh. pak kesana gitu dan nah, sekarang, karena adanya fitness for point oh dia bisa uh, apa namanya harganya udah tertera maksudnya menggampangkan lah yeah. marketing ininya gitu oke okay, oke okay. you know Ya, yeah, I know you mean. <laughs> <laughs> <laughs> ya ngerti saya, Pak. Ya Min. gitu surga. Nah, nah, mungkin kalian juga ngerti kok apa yang ngomongin Tapi dari segi itu, Pak ya, saya yeah. juga ingin bagi Anda yang nonton ya nanti yeah. Makarim nanti tag ya, Pak ya. Tag. Nanti Kan udah jadi menteri, Pak iya, nanti siapa tahu dia melirik saya kan, saya juga mempunyai terobosan ide yang spektakuler nih pak oh iya, untuk Indonesia pak. untuk Indonesia, uh, jika nggak saya yang duluan iya, siapa lagi? bisa jadi anda, ini saya <laughs> membocorkan ide saya ya teman-teman semua Bocorkan. <laughs> gini gimana? pak, uh, saya tuh pengen membuat barber online gimana pak, tukang cukurnya datang. iya, oh, okay. kayak uh, go clean gitu mm -hmm. bagi Bapak Menteri nonton, mungkin ini bermanfaat pak saya bisa berpresentasi gimana nanti sistemnya tapi saya kurang di teknologi aja pak kalau itu udah banyak sih pak menurutku yang yang barber itu nggak ada pak oh belum ada ya cok, cok, gini gini gini Apa? saya kepikiran itu karena pas hujan nih uh -huh. rambut saya panjang uh -huh. sepanjangnya sampai kaki Nggak <laughs> bener <laughs> uh, panjang <Sepanjang> jalan kenangan <laughs> sudah saya berpikir loh karena apa-apa sekarang nah. saya tuh pasti searching, contoh jika saya batuk cari di internet, okay. saya gini cari di internet hmm. dan pas ini saya kepikiran gimana caranya potong rambut di kalah hujan gitu ngetik di google, kan ada ada <laughs> oh iya kenapa kita gak harus apa, mem pak? membuat aplikasi seperti gojek okay. tapi dengan cara uh, tukang cukurnya itu ke rumah nah, kita, oke okay, oke okay, oke. Okay. Terus kita nggak ribet, gak ribet contoh kita uh, lagi di kantor, umpamanya mm. pengen potong, potong rambut, rambut. Uh -uh. bisa kan? Uh, kayak gojek jadinya kan, oke. Okay, kayak okay. go clean lah, iya yeah, nah, dia nggak, ah dia, dia, dia. yang tentang bersih-bersih rumah. Tapi ini kita ganti dengan otomater, uh -huh. oke. Okay. itu jika bukan saya duluan Anda pasti duluan. <laughs> ini peluang juga untuk tukang cukur tukang ya. Tukang cukur bisa dari rumah dia santai. Eh, iya. ada panggilan, baru terjun. Iya dan dan dipasang contoh uh, potongan yang kayak diinginkan gitu. Iya ya, gitu. Dipajang gitu foto Justin Bieber. Uh, K-popers. Iya, iya. <laughs> outsiders. <laughs> <laughs> ini kenapa kriminal, Pak? Kok <laughs> oh, kriminal? Man. Ya kenapa ini konflik? Konflik. Dan mungkin itu ya itu yang kita bicarakan e, ya iya, tentang mungkin. penting penting gak sih gitu pendidikan di masa depan Mera sih kalau saya simpulkan ini udah masuk ranah simpulan nak iya pak ini udah kesimpulan mungkin anda juga yang nonton ini bisa menjawab I, apakah penting iya, pendidikan kalau kalian punya jawaban sendiri tolong jawab di Aa, kolom komentar ya iya benar Tapi dan benar. kita akan menanggapi itu secara komen juga secara... <laughs> secara ini secara Kira halus ya, ya secara iya. kasar juga boleh tergantung kami dong tapi Apa? syaratnya harus subscribe dulu subscribe subscribe Anda ngapain komentar kalau nggak subscribe bener hmm. subscribe dulu ya minimal like lah atau nah. jangan di skip iklannya <laughs> kalau ada iklan sih, Kesimpulannya Pak. gimana Pak ya kesimpulannya hmm? Jadi kita manusia biasa maupun manusia normal yang tidak normal siapapun itu yeah. Uy, panjang banget pak. Yeah, gak <laughs> Kenapa anda tegang banget pak? <laughs> Kesimpulannya kesimpulan jadi gini ya. Kesimpulan tuh harus serius. Kesimpulannya teman-teman, ini udah berapa saya Kesimpulannya <laughs> Kalau <Kok> lagi sih. <laughs> um, pendidikan nantinya ini tetap penting, penting mbak ya tapi jatah persennya pasti kurang karena yang pertama mm -hmm. itu berawal dari kognitif Enggak apa namanya sifat uh, sosialisasi terutama pendidikan tuh nomor sekian lah yang penting anda bisa baca punya pengalaman mm -hmm. pendidikan yang terakhir emang zaman sekarang itu teori dulu baru pendidikan eh teori dulu baru praktek kan yeah. sekarang kita balik praktek dulu baru teori ya memang nggak tahu apa tapi kan bisa karena masyarakat Indonesia ini nggak nggak cenderung baca buku, Pak. Enggak, okay, okay. cenderung anjing apa ini teori, Bang. Dia tuh harus secara lisan. Oke, okay, oke. Okay, okay. Contoh kan, eh, pan gimana caranya ngidupin HP gini, Gus? Nih, ini kan nah, selesai. Okay, Kalau okay. Di, di di brosur hmm. cara menghidupkan HP pertama daya harus mempunyai empat kWh apa itu kan nggak tahu kita kan terlalu ribet, terlalu ribet. Gue. Makanya uh, pengalaman aja dulu, iya. pendidikan nomor terakhir. Oke, okay. itu sih menurut saya, masa tempanan. Menurut dokter oh, bukan-bukan ini bukan dokter sama konsultan lagi Pak bukan ini sudah mencapai keilmuan. ilmuwan Ilmu... <laughs> ilmuwan dan um, direktor <laughs> kalau menurut saya pak, iya, menur ya menurut anda gimana Pendidikan pak titikan tuh ya masih penting untuk masa depan oke okay. walaupun jadi gini iya karena kemarin aku tuh ngelihat ini Pak live IG dari uh, perkumpulan sutra-sutradara yang ada di Indonesia Pak iya gimana Dan itu? mereka juga membahas masalah Uh, apakah sekolah film itu ha? masih penting untuk mereka yang mempunyai cita-cita sutradara? Gimana? Dan mereka berkesimpulannya, ya mereka, ya pendidikan atau sekolah film itu masih penting. Oke. Okay. Karena itu adalah pintu yang pintu yang paling besar menuju surga. Untuk masuk industri film oh. atau menggampangkan lah. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Soalnya ya gini, kalau kita tidak atau secara apa ya kayak belajar sendiri oh, oh, tentang perfilman iya, iya, iya. itu bisa. bisa tapi banyak teknik yang nggak bisa didapetin tapi itu hanya bisa didapetin di sekolah film contohnya contohnya kayak pengolahan rasa marketing gimana film kita mempunyai laris di pasaran gimana tuh Pak ya ya marketing film kayak kita mempromosikan film gimana biar bisa karena film di Indonesia satu tahun itu banyak banget Pak Oh, berarti ke merujuk ke dimana pasarnya? Iya. Nanti di sana dapat orang-orang i kalau pasar ini kesini loh, anda. Nah kayak kesini, itu. Kesini. Itulah oh. itu yang nggak didapatkan untuk yang otot tidak. Otot tidak, ya, yeah. ya ngerti, ngerti. Tapi relate kan? Ah, itu kan di ranah terpilemah. Iya, ah. maksudnya bisa kok di. Oh iya yeah, benar. Iya kak sih, worth it kok kalau kalian lakukan ini di bidang-bidang yang lain. Benar. Iya, kayak kedokteran. Yeah. Gak mungkin otot tidak bisa ini nyuntik. Saya bisa ngel, pun bisa, Pak. Bisa. Karena tapi yang sih hal-hal ini kan. Iya kan. Berdah otak kan enggak bisa. Ah, kan? itu kan juga praktek. <tik> otomatis kalau hal di pendidikan di teori pasti enggak seperti di praktek. Wih, praktek itu, Pak ya. <tik> itu saya contohkan otak manusia, Pak ya. ya ini otak manusia. Ini Pak. secara kalau kita praktek, iya. Iya enggak? Anjir, itu lain dengan di teori. Lain, Pak. <tik> <mbak. tik> Kenapa anda itu terus gitu, Pak? <tik> <tik> ini botol. <tik> <tik> <tik> Maksudnya gini, ini ketika kita uh, apa namanya apa, apa operasi kan operasi pasti ini dendrit ya tahu gak dendrit kan? apa itu pak? dendrit gak tau ngentot ini dah jurusan gak IPA <laughs> dendrit. <laughs> dendrit itu sarap syarap motorik dendrit pokoknya gitu kan emang emang gak bisa lihat gitu tapi kita harus menghafalin semua gitu kan di ujian tulis harus bisa apa itu dendrit sel gini apa itu virus gini tapi di real iya yeah, beda beda nanti pasti kok lain ya? Ya, ya ya ya ya ya ya gambar kan lain dong iya, itu profesornya kan setiap otak kan manusia berbeda-beda ya? ya ya saya, saya juga nggak tahu kan otak otaknya yang setuil, kan ya beda <laughs> ya, ada hilang otaknya yang hilang <laughs> pokoknya lain jadi lain. lebih baik kita hmm? La, ta, lebih bagusnya sih uh, praktek langsung teori oke okay. uh, ini otak ya teman-teman anandaikan -teman. ya, ya ini bukan anus ya gitu kan otak. Nah, atau kita simpelin ini penis ya teman-teman jangan dong nanti kalau kita terus giniin luar trot <laughs> gitu condongnya langsung aja kayak uh, jangan seks bebas kayak gitu umpamanya kan oh, <laughs> kenapa seks bebas ini teori otak loh, otak ini teori, <laughs> otak, lo, eh. otak. <laughs> ini teori. Uh, janganlah kita memasukkan penis ke vagina nanti bisa hamil kan gitu teori reproduksi siapa tau tahu kan gak hamil Ya kan. Gak semua penisnya dimasukkan vagina kan hamil, Pak? Ya, ya kan ini cerita dulu oh, waktu iya, SMA iya. saya, iya. Pak ya. Iya. <laughs> waktu SMA, Pak ya. Oh iya. Saya diajarin reproduksi, Pak. Okay. Padahal udah pro gitu, ngerti kan biologi dong? Iya, biologi gini. Uh, jangan memasukkan penis ke dalam vagina nanti bisa hamil gitu kan? Hmm. Loh, ketawa cewek-cewek semua. <hari> iya, iya. Anak-anak bisa lihat halaman segini itu itu. Teman-teman saya ketawa banyak, ya. penis Terus? gitu kan itu kan jadi hal tabu ketika guru menceritakan ha -ha. ya memang udah umur sih ya, kan, kita ya, udah bener, harus bener. mengenal gitu tapi nggak ada praktek iya nanti ketika main, yang aku udah belajar kok nggak boleh kok penis masukin ke vagina gitu oh lah, tapi apakah ketika kita praktek ditemani oleh guru kan enggak hmm, kita dengan ya, pasangan ya. gitu kan ya, juga bener. dan cara memasukkan kondom juga pak ya. belum diajari kan iya iya ya, bener-bener gimana oh. ini praktek reproduksi kok nggak gini mungkin itu kurikulum, kurikulum uh, apa kurikulum, haram. kurikulum kurikulumnya yang enggak sesuai dengan mas, masa sekarang iya memang pak ya, kan kita harus memperkenalkan sejak dini gitu sih pak ya. pokoknya lebih baik uh, pendidikan dan praktek itu berjalan lurus oke okay, oke okay. okay. dan Wah, enggak pendidikan teori ya teori. dan kesesuaian pak ya jadi itu menyesuaikan dengan keadaan sekarang gitu aja. Kalau sih. dari segi simbol itu enggak kali, Pak. Enggak tambah apa tapi apa, sama dengan. Lah, <laughs> sama dengan dia enggak pernah berunjung pada titik yang sama. <laughs> iya, pasti dia tuh bersejajar, selaras. Sel Searah. Iya, itu aja sih, Pak. Semata angin. Enggak. Semata hati enggak. Wow. <laughs> wow. Mungkin itu aja ya kesimpulannya aja mungkin kalian juga punya uh, kesimpulannya kesimpulan yang berbeda yang yeah. jawaban yang berbeda tentang pentingkah pendidikan untuk masa depan kita iya mungkin itu aja yang kita bisa sampaikan untuk episode kali ini ya, iya. jangan lupa subscribe, like, share, komen untuk menambah insight iya. tentang pikiran yang abstrak kita benar sekali, karena okay. pikiran kita itu sulit dicerna jadi cernalah baik-baik, tonton sampai habis jangan skip, jangan pause, oke okay? dan jangan lupa untuk follow kita di instagram di at catatan tiga di instagram oke okay. mungkin itu aja ya Iya. <laughs> kita akan mengakhiri episode ini terima karena, kasih yang terima kasih kal, buat kalian yang sudah nonton sampai habis iya karena kameranya ini terus mati-matian <laughs> karena, karena kami tutup aja <laughs> eh kami tutup ya. kami tutup terima kasih gimana? <laughs> oke okay, sekian video kali ini nantikan video-video selanjutnya, selanjutnya. oke okay. okay. saya Fanny Hafda. saya Gus Kris Mohon undur diri. Mohon pang, undur diri jangan pandang. Iya, terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa stay home. I love you.